Sebelum so, menonton video ini, satu info penting untuk kalian yaitu klik suka pada video ini. Untuk yang belum subscribe, klik subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan, gua ada info DN baru untuk kalian semua para sahabat-sahabat kawan-kawanku semua nama dn kalian bisa lihat di sini yura Dragones mobile private server nah DNA ini servernya itu Indonesia gamenya orang Indonesia yang punya orang Indonesia Oke jelas ya sampai di sini dn ini rekomendasi banget untuk kalian mainkan walaupun bahasanya bahasa Cina tapi diamonnya ini free bro unlimited atau tak terbatas Oke, okay, gua ganti nama dulu. Bentar, kali ini agak berbeda dari biasanya. Tobing Dn ini, Tobing apa ya enaknya? Ya, Tobing oke, okay. oke okay aja dah. Tobing Tobia... okay. oke, oke. Emang apa sih? Gak boleh sombong amat gue mau kasih tahu ke kalian semua untuk register di dn ini gampang banget kalian klik link, link register yang ada di deskripsi video Nah untuk urutan pertama ID urutan kedua password ulangi password untuk urutan yang ketiga tadi kan sudah berhasil Oke deh gitu caranya kita masuk ke dalam game sekarang kita ngecek apa-apa aja yang ada di dalam gamenya untuk pemain baru kalian wajib selesaikan quest yang ke Irina ini lanjut ke quest selanjutnya kalau warrior ke bapak-bapak bapak bapak ini Astaga nah kalau udah selesai nanti kalian auto level 100 jadi nggak usah pusing kalau mau leveling di sini levelingnya gampang banget jadi kita dimanjakan oleh GM DN ini, gitu. Oke, okay, reward hariannya seperti ini. Nah, kalian dapat ini nanti setiap hari, diselang-seling per harinya. Oke okay, ya, kita lanjut ke shopnya Mall Berlian sama dengan DN yang ukuran kurang dari 1 giga, Oke okay, ya atau versi lawas lah istilahnya ya Nah semuanya sama isinya ini juga DN ini yang main masih hanya orang Indonesia belum ada campuran orang luar Malaysia atau dari mana gitu belum masih orang Indonesia jadi kalau kalian main mari kita ramaikan DN ini sama-sama DN ini juga nggak ngelag ya teman-teman lancar banget dah lancar banget Nanti kita tes di NES membuktikan kalau DN ini nggak ngelag alias lancar Jaya Seperti itu selanjutnya kita cek nesnya Nes kecilnya di Guardian mentok Ines gedenya Black Dragon Nes nah kalau hadiahnya belum gua tahu rewardnya yang di dalam karena belum masuk Oke okay. untuk pemain baru juga kalian bisa lihat mail kalian mail Nah kalian bakal dapat ini nanti Dari Yura Nah keren kan Nah ini kudanya Sayap juga dapat Hal yang paling penting Di DN ini adalah Pengisian diamond Nah kalian lihat di sini Diamond gua masih nol. Kalian pergi ke karakter kalian Lihat yang ini klik itu Lalu lihat with kalian Kayak gue 176 Nah untuk cara selanjutnya Kalian klik link Yang di deskripsi pengisian Diamond kalian klik linknya Yang pertama ini Adalah password gf nya itu Yura 2019 Ingat ya passwordnya Yura 2019 Yang kedua wait kayak gua ini 176 win nya Terus jumlah diamond Kalian yang ingin Kalian inginkan Oke okay, kayak gua gini kan. Oke, okay, lalu klik kirim. Kirim. Oke, okay, berhasil kan. Berhasil kan? Begitu juga dengan yang lain. Kita ganti yang diamond ini. mau oh, jumlahnya dulu satu terus ganti yang diamond adventure. Kirim lagi, berhasil. Anggota kamar dagang 30 hari Berhasil. Selanjutnya, anggota bangsawan 30 puluh hari berhasilkan paket oblong. Oh, anggota bangsawan dulu. Oke, selanjutnya paket pagi. Keren ya, ada paket paginya juga, ah, paket siang. Setelah terakhir, paket malam keren. Caranya seperti itu. Kita lihat ke game apakah sudah bertambah diamond gua. Kita lihat jeng jeng. Oke, okay, sudah 10 berapa itu. Pokoknya banyak lah 10 juta mungkin ya, teman-teman. Caranya seperti itu. Nah, sekarang gua mau nyoba ke Nes ngecek kestabilan ping di DN ini. gue coba di Nes ini. Jadi supaya kalian tahu DN ini benar-benar nggak -benar ngelag gitu loh teman nyaman untuk dimainkan asik asyik ya nah untuk caranya tadi cara pengisian diamond itu yang pertama itu kalian harus lihat uid kalian dulu ya hafalkan uid kalian terus masuk ke link link pengisian diamond setelah itu setelah pengisian diamond ke link pengisian diamond untuk kolom yang pertama itu password gm passwordnya itu yura 2019 Kolom berikutnya itu uid uid kalian uid jangan lupa UID-nya. Kolom yang ketiga jumlah diamond yang kalian ingin isi Oke ya kayak gitu caranya untuk pengisian diamond Saya kira teman-teman gak bingung lagi ya untuk mengisi diamondnya karena caranya udah gua kasih ke kalian semua. <tuk> 拥有非常强大的力量，请做好心理准备。 Oke sudah selesai dan kalian lihat sendiri pingnya aman-aman aja jadi selamat bermain ya teman-teman kalau pengen main Oke terima kasih sudah menonton video gua jangan lupa like share komen dan subscribe thank you